Apakah Anda sedang mengalami masalah kesehatan? Seperti stamina yang semakin menurun? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan tiga bahan herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang Anda derita. Yang pertama adalah tumbuhan pasak bumi atau yang dikenal sebagai tongkat ali. Dikutip dari kompas.com, tumbuhan pasak bumi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 dikutip dari doktersehat.com tumbuhan ini mengandung turunan kumarin, sterol, saponin, alkaloid, senyawa sitosterol, stigma sterol, serta vitamin E tumbuhan ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh seperti halnya meningkatkan kejantanan pria, meningkatkan gairah seksual wanita, mengatasi infeksi jamur, menjaga fungsi saluran kemih, melancarkan aliran darah, sebagai obat pereda nyeri demam, mencegah kanker dan tumor, menjaga kesehatan otot, serta meningkatkan stamina. Kemudian, bahan yang terakhir adalah amilum. Dikutip dari Wikipedia.org, amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih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 dan telah memenuhi standar manajemen MUTU Internasional ISO 9001. Tak hanya itu, Cheng Plus juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 163 398 471, dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM. Ceng Plus memiliki beberapa komposisi sebagai berikut. Tumbuhan pasak bumi sebesar 1500 mg, tumbuhan antanan gunung sebesar 1500 mg, dan amilum sebesar 230 mg. Ceng Plus diproduksi oleh tenaga ahli dan berkompeten serta pengawasan yang ketat sehingga mampu menghasilkan produk herbal yang berkualitas dan bermutu tinggi.